Halo Rek ketemu maneh Dek guruku gamer pelajar nge ke game pelajar au <laughs> ini kita akan melanjutkan petualangan kita di If on the Winter's Night for Traveler. Woah, aku tuh latihan isu mengian, no judul yang sedowo ngono loh. Oke, okay. di Kalau kalian lupa sama ceritanya game ini, uh, game ini menceritakan tentang perjalanan empat orang ya empat orang muncul apa pernaik kereta gitu juki juki di perjalanan mereka di cuaca bersalju nah setiap orang dari mereka mempunyai eh, apa ya, cerita masa lalu yang akan mereka tampilkan di setiap episode nya nah kemarin kita ketemu sama episode nya Carlo sama eh, siapa Uh, seoposiku mas Patrick sama nyonya Winterburn nah, uh. dan setelah mereka mengalami cerita yang yang apa ya uh, mereka ceritakanlah ikut banget sih ya. mereka diundang ke pesta bertopeng nah that's why boy hari ini pakai topeng dan topengnya hari ini adalah fox ha nah, uh. gitu ya karena sepanjang perjalanan buita akan pakai topeng ini terus jadi ya siap-siap sakit mata kalian ya <laughs> Oke okay, let's begin untuk kalian yang apa belum subscribe silahkan subscribe saya Karen juga Oke okay, Oke okay, let's begin let's begin let's begin, begin. Oke okay, sudah Oke okay. selamat datang di If on a night apa? If on a winter's night For traveler Mirip gak sih topeng ini sama Salah satunya ada ya Gak ada, gak ada yang Fox Jadi Ibu mungkin adalah orang kelima Nanti tak ceritakan sebuah kisah Biar matching ngambil empat yang lain Oke, yuk langsung saja Press circle to start Saya harap setelah ini uh, gak ada yang lupa sama wajah Bu Ita ya. <laughs> <tuh> gak lagi tuh Mbak Eci hari ini Bu Ita sendiri. Oke? Okay? Uh, Ita sulit ekspresi ya saya sendiri. Tapi <tuh>, saya yes, lah apa dibuka ya? <tuh>, engkau gak surprise engkau? Uh, engkau gak menyatu dengan ambience yang ada? Oke? Okay? Uh, Nona Winterbourne, nah kemarin Nana Winterpen itu minum laudanum jadi like kalian lihat rumah ini masih cerah situasinya itu karena pengaruh obat laudanum begitu oke wadah set fit oke kemarin objektifnya apa saya lupa ke rumah ke ruang pelayan enggak sih biar kita nggak nggak lama-lama dek tangga ngunai ku lo uh, nothing I listen to music Listen to the music music I never been too fond of this painting fond of itu aku tidak pernah menyukai lukisan itu ah uh, berarti kita harus di kemana nyonya cek tv harus kemana? The key but isn't it winding winding itu kayak diputar sumpah aku lali harus ngapain nih kira oh iya kemarin sih main musik itu copyright ya dadi ya maklumi saja kalau tiba-tiba musiknya tidak tidak ada. Coba sih halway hmm, Kemarin itu kita kan mecah perak pakai pakai apa ya? Iku namanya? Yang di perapian tongkat buat nyidui kayunya tuh loh Itu. Terus habis itu kita berhasil ngambil Lau akhirnya di event yang kalian lihat sekarang. Weird. I keep having this feeling that Henry is history, but Ivan must be a teacher. Suaminya belum pulang ya katanya Miss Winterbird ini. Ah, kemana ya? Ah, coba lihat jendela dulu. He should be here anytime If I catch him just when he arriving I can usually see Aku bisa lihat mobil Kalau suamiku datang aku nama Indonesia tolu ternyata ya ya oke okay. I look just fine I start losing off nah, kita harus kemana ya ya aku coba tak sisir dulu ya. <sighs> Oke okay, karena karena apa ya? Aku muter-muter sampai aku pusing rek eh dek kamar tidur gak ada apa-apa tak intrek lagi yuk kak nemu uh, aku lupa yang kemarin itu objektifnya apa isu dilihat gak sih bisa dilihat gak sih uh, resume oke okay, ya hap halo uh, saya saya tak cari pencerahan uh, uh, oke okay. bentar-bentar One eternity later. Oke, okay, kita coba, kita coba ya. Jadi uh, ada petunjuk tentang record-nya ini, ha? dan harus memainkan urutan lagu yang benar. Oke, okay, nanti tak tak ceritain detailnya setelah terpecahkan lah. Nuh, salah. Nah, like salah harus kembali lagi. Oke. dulu ya. Oke. Oke lagi ya. ya ke kamar nah lagunya itu harus diputar dengan thank you thank you walkthrough maaf udah-udah buta banget ini tadi kita ke kamar ya Raya. aduh sampai setengah jam siap 21 menit mencari sesuatu yang tidak tahu apa ya karena clue karena apa tentang urutan lagunya sama sama yang ataupun ada clue cuma saya nggak peka nah. lay down ya iya ada yang menutupi harpnya padahal kita posisi main loh ya laut danumnya habis ya nyanyi Winterbourne oh oke okay. uh, Nyonya iya yeah, dia dia sendiri hmm. kita lihat ya isi amplopnya kayaknya buka cita lagi deh ambilnya dibaca yuk I need my medicine uh, obat ya kosong Astaghfirullahaladzim ke lantai bawah siapnya ya siap daripada pen marah-marah ya Ayo gini tak temeni cari obat Hai laudanem kok puseh Kak ngerti ya korek eh tak temeni cari obat ini rempelan naik ga usah marah-marah rempelan hati-hati hmm, satu ya barangkali masih ada dirak yang kemarin ya Ini adalah surat dari tuan Fitzroy. Dia adalah teman Henrys dan Vince Joel. Semoga surat ini bisa menemukan kamu. <laughs> bisa sampai kepadamu. Uh, saya ingin mengutukkan dukacita. Hah, dukacita hitam. Eh uh, dan saya mengajukan permohonan itu ya, kerjasama kerja eh, sama kerja. kerja sama kerja kerjasama di bidang pekerjaan uh. wow iya iya iya to walk with you This is a marriage proposal. ya ampun belum belum genap sebulan kok udah ada yang nembung lah gila mantep jiwa ini loh belum ada yang nembung <laughs> nobody the right mind will dare send iyalah masih um, masa-masa Bersedih kok langsung, "Nyonya, mau nggak nikah sama saya? Kita mau tualan kerja juga nih." "Yes, sap lu kan begitu, kan begitu?" "Ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya. ke ya, ya, Foyer foyer itu ruangan lain ya, ya, ya, ya, ya, ada dua nyonya, kok ada dua nyonya? It's chilly. Oh, baca koran. Musiknya kebalik ya. Oke. Okay. nikahnya nyonya nih, nah, dalam wujud kata-kata ini. Keliput berita, kayak Kate Middleton nambah Pangeran Harry, ya, ya, Pangeran Harry, akilali, jenis pangeran deh. Saya tak eleng-eleng mbak Kate Middleton itu. Baca sendiri ya. Pokok intinya itu mendeskripsikan pernikahan mereka yang masuk ke berita lah. Oke, ternyata kuncinya di nempel di pintu, nempel di pintu. Eh enggak, pecahkan pecahkan saja kacanya biar pecah ada mana dengklek? dengklek dengklek lah atau apalah yang bisa dipakai lah tadi kayaknya aku ingat ada kunci jam yang bisa dibuat untuk ranking-ranking ya, kita nah, tidak coba ke patung itu ya uh, What time shall I set? Kasor apa? Pak jam 3 deh 0300. No, salah. <Sigh> Oke. Okay, kita coba lagi. itu dari mana saya cobai semuanya aduh, it's working too now oke okay, kita lihat jam besar apakah bekerja aduh tidak tahu angka dari mana itu aduh Eh, hey, salah game macam, macam apa ini puzzle tuh gak ngomong the clock is just like uh, I was browsing the afternoon papers raskal raskal siapa Fitzroy oke okay. lalu ruska Confectionery. oh Confectionery itu taman wih sogek banget lah sampai kangen lagi dulu Ada bayangan nyonya lagi Many time I and pet just let like my mind wonder. Aku biasa melamun di sini. Kok, kok sedih tapi. Emso laki. Mm -mm. Yo nggak laki toh, bunda. <laughs> gak laki saja. Pensu oke okay banget deh. Bespot, kok kayak satir ngono ya Bespot tapi penampakannya sedih nih. kita disuruh mencari nyonya ini kemana saja selama di sini ya oke kita cari lagi nyonya kamu kalau di sini ngapain saja sudah semua ketemukan ditemukan bagus, eh sumpah kayak ini cocok banget dibaca aku ya kok pas banget, gak sakit kak aku, but there's something wrestling in and leave someone, kayak kayak kaya aku lihat seseorang terdatin pasti hanya imajinasiku saja ya sih sabar Lekak ulang mana lagi clicking of porcelain leh ngomong it's my imagination Iku salah berarti ya gak progress berarti Balen Balen Terumat sekali Ya Allah Sulit banget, papa kita kita Nikmati saja, uh, did I see something? Yes, not quite here, but there's something. Rest live somewhere. Nah, over there. Nah, let us over there, There was something here, stirring the leafless, the leaf, and suddenly blurred chase, the clinking of porcelain, clinking of porcelain. Tanting tingkan, nah, aku mikirnya kita gitu tadi. Yes. Nah, petunjuknya udah mulai ketemu ya. Aku tuh saper ya Tulina nih kira. Oppo mana nyonya kan terus bingung. Jadi kita pasti ketularan bingung. Here ice cream. Canals white like snow. Hands so cold, hands so cold. Dingin ya tangannya. Kan nyelup kan? Dingin so cold, hands so cold. Nah, apa enggak tidak kenapa nyonya? Airnya enggak lagi berteriak. Dan dari mana kesedihan ini berasal? Saya kan tidak tahu. Saya kan ikan. Tadi dia nangis, dek, dek. meja sih. Hah? Dia habis ngapain ya? Tapi, ya, wes, pakai lagi biar lebih menyatu dengan ambience. Uh, kenapa aku merasakan hal ini? Gak hmm, hmm. uh, kayaknya ada sesuatu yang kulakukan di tempat ini, deh. Tapi, semuanya kabur. Entah, enggak ingat, dan airnya. TFS One I, have sworn I aku marah marah di ndek sini. Eh apa itu? Sesuatu ndek dasar air. Apa itu? nggak mungkin dengan tangan kosong. Eh teman sampai itu helmet Tentu saja jawabannya apa? Apa? Umbrella. Ya. Umbrella jawabannya Uh rumit rumit pola pikir wanita ya rumit this should work ya yeah. oke okay, terus mau ngambil yuk kita lihat benda apa sih harus banget diambil nih Iya tapi apa? Sart, lard, socks itu apa? Kucing ta? Kok nggak absurd ini? Kaget aku, ruh pakai di dalam topeng itu sesuatu yang pie nggak ya koran lain kecelakaan Tuan Winterbond semua orang menghilang sudah sudah hilang beberapa hari mereka semua yang ada di kastil ini ketabrak semuanya Aduh. soalnya gak bisa dihentikan dan akhirnya oh ini gak masuk akal dia di sini kok dia tuh di, di lantai atas aku menunggu dia pulang tapi gak, dia gak pernah sampai karena mungkin sibuk paling gitu katanya ya ya mungkin dia di, di ruang belajarnya dia Ya, dia di ruang belajarnya di lantai atas aku harus ketemu dia sekarang Sebelum warna hidupmu hilang Aku di sini sekarang. Aku melakukan sesuatu yang buruk. Dia bukan salahnya dia. Dia nggak pantas diperlakukan seperti itu. Tapi, tapi itu sakit hatiku karena kamu tinggalkan. Aku pintu buruk terus. Tapi sekarang aku temukan kamu dalam video foto ya. Tolong jangan pergi lagi. Tolong jangan rugi lagi. Ya, hanya butuh satu tetes lagi, dan ayo pulang. Pulang dalam hati kita sama-sama, kita ke Paris ya. Ayo, Mimi, obat dulu ya. Ke bawah lagi, Taiki. sleep nomor dreaming, oke okay. obatnya nyonya di lantai bawah, kita ke sana lagi ya. lima sekali. aduh kayak nyesek ngono nggak sih, kami tuh tinggal orang kamu sayangi secara tiba-tiba dan kamu tuh kayak enggak nggak mau menerima kepergiannya. Kayak sih nah, ya iya. Ada satu amplop. Nah, gini-gini ada surat lagi. Aku kebanyakan menerima surat, mana Oh, enggak, enggak. Ini undangan. Pesta topeng. Oh, senangnya. Kayaknya Henry deh yang ngirim ini akan sangat mengejutkan. Aku akan dat, aku akan dan, apakan dan, dan mungkin. Dan harus topengan ya. Hmm, Oke okay deh. So beautiful, cantik cantik. Oke. Okay. Nyonya, nyonya, nyonya bangun. Nyonya, ya. Yeah. Ya, aku selalu berharap ketemu Henry di sini tapi kok gak ada ya gitu katanya Naverphone ah. Ah. ah menarik ya ah. aku juga mempertanyakan hal yang sama ah, maaf dan kamu oh, nama saya Jordan Samuel saya ini dokter kalau kalian memancing perhatian saya dan saya masih menunggu kereta ini sampai di sebuah stasiun tapi kayak cuaca di luar itu kayak anu ya dingin banget jadi saya enggak enak bawa jaket juga saya nyari-nyari lemari jaketnya orang-orang di sini kayak enggak ada pak sama orang-orang, tapi gak kayak kamu berdua ini Perobrolannya gak menarik, makanya aku di sini Karena obrolan kalian menarik Hah? Maksudnya apa, Pak dokter? Uh, do you remember? Anda itu dari mana sih? Aku gak tahu kamu percaya sama aku apa, enggak? Dear, if you only knew this lama banget oh pak, diseng lama i don't anything could surprise me at this point iya, yeah, iya, yeah, iya yeah. kayak, eh, kami pengen denger ceritamu deh pak iya, yeah, iya, yeah, aku juga, aku juga oke, okay, kita mulai ceritanya oke okay. malah suatu malam aku kerja lembur. The nameless ritual, oke. Okay, sepertinya kita akan closing if the winter's night. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Uh, aduh, guys, udah di pesan ya? sebentar sampai nanti cek point ya. Yes, Pak lower kenapa kamu no no boys tenang tenang terus Samuel dia gak kelihatan kayak pak dokter kalau okay. Kok, sih tapi kok sih diketawain ya ih creepy banget situasi ini kamu lagi persintasi nih tapi gara-gara ngomong mungkin lucu atau kamu diketawain sama orang it's rude, itu kok sopan in fact see, i knew it temen gak bisa di-post ya lanjut berarti oke okay. sudah bisa di-save oke okay, itu tadi adalah if in the winter night uh, for traveler cerita yang ketiga, kita baru masuk ke cerita ketiga karena cerita yang kedua ternyata lebih panjang daripada yang kita duga bersyore, see you in the next episode dari 4Traveler ini, aku manggil 4Traveler apa? see banget cacau yang udah tau jangan lupa like dan subscribe serta dukung channel ini di gamer see you, bye bye kayak game ini aku akan pakai topeng ini lagi deh di cerita ketiga dan keempat aduh, entah dengan posisi yang bagaimana <laughs> cuman aku senang banget sampai topeng ini kayak, apa ya? pas nge londek muka? bye.